Kayaknya mereka beli makan sih di belakang. Barang kalian nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada kok. Ya udah aku langsung balik ke kosan aja ya. ya. Dia minta tolong dong bukain pintunya. ke dalam Guys, kalian ngerasa enggak tadi malam itu beneran hantu apa enggak sih? Kalau aku sih selama ini enggak pernah lihat hantu. Kalau aku sih cuma sama suara-suara ngacok kalian. Ngapain ngomongin itu? ntar hantunya datang beneran di Ayo Kaya. kita masuk kamar aja. Eh. Ayo. Tahu. Ya udah yuk kita istirahat yuk Ya udah. Ayo ya, sih. Ya. Ayo. Capek ya. Cening mau mandi? Iya, kamu mampu. apa aku duluan? Aku duluan aja, Em. Oke. Kamu mandi dulu ya. Oke. Okay. Kamu mau makan enggak? Enggak. Aku capek, tidur aja ya udah yuk kita tidur aja. Hmm. Zah. Zah. Zah. aku ke kamar mandi dulu bentar ya. mau hmm, ke mana? Bentar doang aku ke kamar mandi. Iya mama. Iya kamu masih kamu? Iya. Siapa itu? Apa sih ini <tuk> aku nyata. Aku takut. Aku takut. Ya tunggu aku terjadi siapa. tuh? Apa sih ada apa? Ada apa coba bicara? Kenapa kamu? Itu nggak ada. Apa? Ada yang ada yang lewat, ada yang Udah, udah, ini minum dulu Ini minum dulu ini, ini, ini, minum dulu Kamu kenapa sih? Udah, aku lagi naik tukang Enggak ada, Ijpan, kamu cuma mimpi Enggak, sopa Enggak ada Enggak ada yang lewat Enggak ada Enggak Udah, udah, udah. Kamu tidur lagi aja. Iya, iya, kamu tidur iya, tidur dulu. kamu, iya, Kamu, iya, tidur iya, tidur dulu. anda iya, Kamu, iya, tidur dulu. Kamu, iya, di sana iya, iya, tidur aja Kamu, iya, tidur itu Kamu, iya, iya, tidur dulu. Kamu, iya, tidur dulu. juga tidur iya, tidur dulu. Kamu, iya, tidur dulu. Kamu, tidur tidur kok kayaknya air kamar mandi hidup ya? Enggak tahu deh kalau masalah yang mana, aku masukin itu tuh. Aku kan takut sendirian. Udah sama aja aja deh. Enggak ada. Kamu tinggal aja. itu? apa? ya? coba lewat. Il, kamu tahu tadi itu apa sih ya? Mana? mana mandi kok kayak ceritanya ada yang kemarin iya iya kayak nama tiduran cintanya ke kamar mandi mandi kan terus aku melihat hmm. jendela ada yang lewat gitu hmm. siapa sih kalian doang nggak ada nggak ada iya eh, ini pasti nggak percaya serius nggak ada. Kan? ada semoga ya kamu ya disemperin nggak bisa nggak ada nggak ada, ada. senter senter udahlah kita tidur lagi Kami aja ayo di sana aja ya Ya udah. ya udah, tidur lagi oh, Kalau oh, berdua. Oh, berdua aku takut juga kita, Gimana kalau oh, besok kita bilang ke aja? Ya udah ya oh, udah aku tiba Kamu dimana? <tik> Yaelah dik, dik jam segini ngapain aja sih? Baru juga jam berapa ya? Jam 7-an udah tidur ah asik banget lah Kayaknya sih apa namanya Sirky kemana juga deh ya, sore nah, ada deh. Bg daripada bengong-bengong, kan kayaknya tidur juga. Nick, gimana tadi, temu nggak sama sirki Nggak ada ya, enggak nyaut lagi. Kayaknya udah ngorok banget tuh bocah. Ya deh besok aja deh. hehehe, eh he he. eh. Ha? Ha? Pak Haji lu, Dek. Bangun lu. Au. Bangun, Bledos. Mana ya? Ayo makan, bangun dulu. Lih. Lu bukannya barusan tidur di situ? Mana? Barusan di situ pakai sarung siapa? Kalau aku baru datang kamu ini. Aku doang kali. Ya. Lu nah, jangan ganggu, Dek. Aku lagi mimpi. Emang lu baru datang? Baru Perasa dateng Perasaan di sini ada orang, Pak. Terus, pakai sarung tiduran, nah, kayaknya lo, aku aja baru dateng ngomong ini, gak bisa nggak ngomong. Yang bener tuh delusi nasi gue doang. Lelah lelah lanjut tidur. Lelah kamu. Tidak mau tidur, ya. Ah, makan tahu aja dulu. Ini tamunya. Kayaknya tahu nya keras pak. Kayaknya <tuk> <Dia>, makan kamu <tuk> nah, aja coba. Gak nah, enak enak. <tuk> <tuk> Ngapain ngomong? Nah, Ayo bangun dong jangan apa, pak. saya gak suka tahu pak ah. coba dulu makan pak. ini kayaknya ada permen lah <laughs> coba rasanya mas nah, daripada gue yang makan, Hah? gimana gue yang makan nah, terus kamu coba. tidur? jangan, begini aja pak nah, coba ikan. lu makan dulu ya terus? jangan, sampai coba ya pak <laughs> coba dong, ya. ah, berarti ini kayaknya enggak aku ini bawa... kayaknya lu udah ya, dikasih tangga jangan-jangan, lu cuma ngambil doang nyolong ke depan rumah lagi udahlah tidur, tidur, tidur, tidur pak ah gak sih, terus makan gak mau dia. nah makan sambil tidur ah ah enak banget ini tidur udahlah dik, ngapain lu sih bro oh, ikut gua yuk. wah oh, kayaknya ada kopi cup minum dulu dong ah gak ada dik awuh, oh, kamar warnin dulu ya udah sana lah terserah lu oh, banget nih udah oh, ada pas lagi apaan nih? ingin tidur in, aja in, nih lagi eh lah gimana deh bangun boy bang, bang. bangun parah lo bang eh, bangun bangun eh. kenapa oh, boy? udah lah eh, jaring itu malu doang udah tidur tidak oke hmm. kalo udah berjaya udah gape juga mungkin atum nah. mulu kamu ini ga percaya terus udah lah gape jelasin kita ulang yaudah Aduh jelas gak orang. Udah aja dari tadi, lo. di baru lah. Ngacau, gila Beneran, Udah Saya Udah, malam. tiga itu sih kita nih kalian dulu gimana kalau kita telepon bilang aja soalnya kan kita ditelepon terus ya udah, coba aja, coba oke ya. oke oke lah ya halo assalamualaikum ya ngapain tumpin nih pagi-pagi nelfon ada apa nih ya? kamu di mana iya sama kita gitu ya udah deh gue kesana ya tapi gue mandi dulu ya ya oke oke ya udah deh ungguin aja di kawasan ya selamat deh gue langsung ke sana oke okay. dik. Oh. dik gue yuk kemana lang lagi tapi gue mandi Masih dulu. lagi nih gue mandi dulu lagi terus-terusan meninjau aja ya. ya berarti aku tiru dulu ya iya udah nanti ya bangun satu ya iya kita tunggu udar aja lagi masih mandi Ayo pulang deh. Wih sore ini kesiangan ya? lagi ya, apa? Ya? lagi santai. santai sedikit nih lama banget ya? Lu hmm. mandi? nggak mau mandi? mau mandi sungai. mau oh, mandi sungai. wah keren <laughs> bangun alih, ya. terbangun <laughs> kan? sedikit nih kayaknya dia bergerak terus. ada apa sih tumben kalian nelfon nelfon? ini lo. Kemarin kan lo aku digangguin sama Hilang, di kamar mandi. Wih, oh, jadi kalian digangguin juga? Iya Sama dong, kita pernah digangguin ya, dik ya? Iya, semuanya Nah, Diki malah kemarin nampak sampai, Tartanya sampai dipegang sama? Eh, apa disini? Kayak kayak gini itu hmm. Gimana enaknya ini? Kayak ini sih, ini dari apa, dari yang kemarin sih emang sih Yang kemarin kak ngaduang ngomong itu ya Iya Gini aja saya kemarin kan ee, udah muter-muter nih, bilangnya ada paranormal lah, paranormal kan. Nanti saya bakalan ke Mas Sandi, Mas Sandi yang bakal nanti kita, saya bakal ke sana. Kalian ikut enggak? Ya, ya, ya. Jadi kita langsung ke Mas Sandi aja, deh ya. Kita ke sana, minta tolong Mas Sandi, gimana biar enggak ganggu, siapa tahu nanti izin bisa ditemukan di sana. Ya. Oke, kita langsung jalanin kan, sana ya? ya. Oke, ya, kota ya, lama, ya, Nah, ini tempatnya Mas Sandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Ali. Ada orangnya enggak ya? Assalamualaikum. Coba Mas Ali. Permisi. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Adek. Eh, ini Mas, maaf saya mengganggu waktunya Mas ya. Iya. Saya ada. Oh, permisi mas ya ya bumbuh. mas ini mas, mas masuk mas mas duduk gini mas uh, ya. mas kita kakak ada teman saya itu yang apa sampai hari ini kita coba cari kakaknya di mana kemarin katanya kita di desa iya benar yang lebih sih sih kemarin sama Diki keluarnya nah sampai saat ini itu anaknya udah ketemu mas dan kita ini semua diganggu Ya, ya berapa hari kalau nggak salah udah hampir tiga kita diganggu di kosan mas iya makanya saya mau ngajakin mas Andy untuk mencari sizenya delapan hari ini iya hari ini mas Zain cowok yang bilang iya cowok soalnya kalau kita lama lama mas kasihan sama yang kayak mas lagi diganggu tiap hari di kosan mas Iya, katanya banyak bapak-bapak Bagaimana? Ini bisa enggak menarik hari ini? Hari ini juga? Iya, mas Bentar ya, tiba-tiba di mulai oh, ya, mas Saya... Kita tunggu, mas Ini langsung berangkat, harusnya Iya, atau so, masih ada mau ditunggu? Enggak sih, kita cuma sama anak-anak aja langsung ya iya Maaf, mas, mengganggu waktunya, mas ya Kayaknya udah maghrib ya kasan juga sama cewek-cewek, mending ceweknya nggak usah aja Dik ya. ya iya. Oh iya, yang cewek-cewek mending nggak usah ikut ya. Kita Sari nyari ya. ini sama Diki sama Sandi aja, kalian pulang aja ke kosan balik aja ya. Soalnya kalau cewek-cewek ke hutan kan nggak baik juga ya Dik ya. Ya udah. mending kalian ke kosan aja balik ya. Ya Dik, eh Dik. Udah, hati-hati ya. Iya. Uh, sampai... Kemarin itu hilangnya dimana? di mana? Di mondi san. sebelumnya tapi nggak di atas itu. Udah ayo ngapain sih karena ngobrol cepet aja. cepet aja. Ya sudah yuk lagi kita cari dulu Bismillah. Ini udah malam juga kita di hutan. Oh iya. Sembron mulu sih. Ini benar lokasinya, dik. Berarti ini masih lanjut ini. Iya lanjut. Ini udah jam berapa? Itu, pasan aku juga ya, kayak berendam. Ini naik terus, dik. kalau di sini jalannya kayaknya masih ada jalan stopa, Mas, stop. Ya, mas itu nah. kemarin yang ganggu sampean cewek. Ya? Nah, iya benar cewek, cewek. Iya, sosok kuntilanak. Iya, kayak bener gitu, kok, rambutnya panjang gitu. begitu, oh, Iya apa jelasnya. Ya? Gak tahu apa kuntilan apa-apa ngerti juga. Gak ngerti ya. Oh baik, ya. Iya, yang jelasnya dia panjang terus narik Posisi dia sekarang pas di belakang saya. pas nah. iya? Di sebelah nah. mana, Mas? Coba di belakang saya, di pohon. Nah, tapi ini teman sampean enggak ada. Nah, Berarti coba anunya doang. Iya. Terus yang zen teman saya enggak ada saya udah kelihatan sih, kelihatan teman teman Emang ada di sebelah mana mas? Di belakang saya, persis di belakang saya. Sebelah mana mas? Di sini pohon ini. oh tadi kelihatan di sini. Dah. Tapi kok gak ada, nggak ada nggak sih mas? gak ada sih mas. Dah ada kelihatan itu. Nah Masa. itu? Udahlah, kita cari aja langsung ke atas pak. Hmm. Mungkin cuma halusinasi aja sih. Oke kita kita eh, cari aja kayak gitu juga, sih. Tapi eh, perasaan kan gak ada kan bu, kan nggak ada kan? Yaudah kamu dilanjut aja mungkin cuman perasaan aja sih mas iya yeah. gimana kalau ya, mas, kita mas aku yakin tadi kelihatan kok emang bener mas tadi ada di sini bener mas aku tadi kelihatan di sini perempuan baju ya, putih sosok untilana hilang gitu ya ya terus pas kali saya pas sampean sama temennya itu ngelihat nah, dia tuh ngilah ntar kalau emang ada lagi ya, hmm. saya minta tolong bukain mata batin kita tapi temennya sama ndak ada ini kata sosoknya gimana apa kita paksa cari aja ah, kita paksa cari tapi si ketua itu biar tahu dia Begitu. biar dia bisa ngeliat juga soalnya anak-anak gak percaya sama saya mas ya, jadinya takut saya bikin-bikin bikin, -bikin, gitu, bikin ya. cerita Ayo, kita datangnya Ayo. Ayo, siapa si gilang ini orang berdua lama amat sih eh hey, ngapain bro, Tidak, bro. apaan? Mas, ya? awas mas di depan sampean mana di sini nggak ada apa-apa jangan batu doang. Oh, beneran lo di sini tadi itu loh ada, itu ada. sekarang kalau emang ada. ada mas, di sini pasti dia nampak di sini mas. ini nggak ada kok. daripada kalian ngobrol di situ, mending kita lanjut aja ke atas. mas, gak usah lanjut ke atas. dia itu ada di sini, dia ada di sekitaran sini. kalau emang ada di sini kan dari tadi kan kelihatan oh. di Gak ya enak, bagian gitulah, kita kan cari temen kita di sini, disini ya. yes, iya. Coba aja, gimana kalau kita, biar kamu percaya ya kan Kita buka mata batin, biar kamu percaya Ya udah, daripada kita berantem mulu nih Gue ngikutin itu aja deh, enaknya Yaudah. gimana Gimana sekarang kita buka mata batinnya ya? Boleh, gak apa-apa, sampe sudah siap Kalau emang ee, dibutuhkan sih mas, saya siap sih untuk berinteraksi, soalnya ini menyangkut anggota saya ya, di kalian mas. Saya juga bertanggung jawab di sana. Kalau emang ini perlu, saya siap, mas. Gimana? Kalau emang beneran ada sih, ya saya mau. Kalau sampean sudah siap lahir batin, saya bisa bantu kalian untuk buka mata batin. Ya, berarti kita nggak perlu naik ke atas lagi nih? Nggak perlu, dia ada di sini kok. Dia cekitar. ada di sekitar sini. Saya ngikut aja sih. Gitu Enaknya ya? Mas Andi gimana? Uh, sekarang kalian pencamkan mata. Jangan dibuka sebelum saya suruh. Sementara itu, saya mau kontak Batin dulu dengan si sosok ini. ya. Oke, siap. Biar Sampean, dia biar bisa komunikasi dengan Sampean. Nanti Sampean sebagai Ketua KKN ini, Sampean utarakan. Intinya Sampean minta maaf lah atas kesalahan gitu dengan ya. Ya, siap, itu dengan ya. Sampean. Iya. Seperti itu. Sampean buka, apa Cara Sekarang mata. Saya mau tidur. Ya, ya. ya. Dia tidur, Jadi mana sekarang Iya. Buka mata ya Satu Dua Tiga Buka Sekarang posisi dia ada di sana Di Batu Mas mas gak takut, usah takut Santai dosa usah takut Aku sudah Aku sudah ngomong Aku sudah ngomong Aku sudah mediasi Aku sudah pamit Sekarang sambian utarakan apa yang mau sambian Tanyakan Dosa takut Dosa takut Ayo saya bantu Kenapa? Bisa, kenapa sampai sekarang ketakutan? Eh, mas. Mendekat aja, mendekat aja Anda yang kemarin membawa anak KKN, benar apa enggak? Kenapa sampan bawa? Kenapa sampan bawa? Sekarang, ini ada temennya, ketua dari KKN itu, dari Universitas Tepi Kota. Tersediakan Anda untuk komunikasi dengan mereka. Gimana ya? Ayo kamu, lihat lo yang bersedia. Ayo. Tapi saya nggak berani, Pak. Be. Udah lah, Pak. salah, lah. Sana, sana. Ayo. Ayu, ayo, Pak. Berbalik-berbalik, lu aja sih. Terus, kita, kita tanya, biar jelas. Iya kan? Mesin kemana nih? Permisi. Uh, kamu yang bawa teman aku, si Zen? Iya. Dia masih ada. Ya masih ada. Terus mau no bawa mana? Balikan temanku. Aku sembunyikan dia. Sembunyikan di mana? Hi Kemana aku bisa kembali nggak? Bisa, tapi ada syaratnya nah, terus syaratnya apa? Kamu harus kembali ke sini, pada malam satu suruh Gimana? Satu suruh, Dik. Gimana? Nah Gimana? Enggak <tuk> ada, Dik? Ya, Gimana? Kita rebuan aja iya. Mas! Yang buat pas malam satu suruh, iya Gimana, Mas? Ini nah. barusan uh, Saya bicara sama dia, ya? Katanya kita harus balik di malam satu suruh, satu suruh. Iya mas, bagaimana mas? Persyaratannya itu aja. Iya, Gak ada persyaratan lain. Gak ada. Kayak gitu. itu persyaratan buat teman saya sisjen itu biar kembali mas. Kesini. Nanti satu suruh itu besok ya? Iya mas. Iya, besok mas. satu suruh. Iya mas. Nanti kita kembali ke sini lagi. Berarti besok kita ini kita balik lagi. aja mas? Iya ini sudah hampir subuh kan? masa kalian mau lanjut cari? Tapi udah benar-benar hilang. Iya, tidak ada dia sudah pergi jauh ya. kayaknya sudah. Iya. Ya udah kalau kayak gitu kita mending balik aja deh. Yalah, ya. Iya, kita Harus. hari ini balik ya. Iya ya sudah